Allah Allah Allah ya Allah Allah Allah dengan Allah Allah Allah Itu pendapat Allah Allah Allah Allah Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahillazhi Allamanal Quran Wa'amarana bi'an n'alam Bi'an la ilaha illahu Ashadu an la ilaha illallah Ashadu anna muhammad abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa salli wa barik ala sayyidina Muhammad Wa alihi wa ashabihi wa wa ba wa Bapak Ibu yang mulakan Allah Meskipun di sini bahasa Ocu Tapi saya nggak lancar bahasa Ocu Kalau bahasa Pai Kumbu Insya Allah kita akan mencoba Mengkaji inti dari akidah Imam-imam yang empat Begitu juga Imam Abdul Hasan Ashari yang kita sebut dengan Ashariyah Ahlu Sunnah Wal Jamaah. Di manakah inti akidah mereka? Inti akidah mereka ada pada Surat Muhammad ayat 19. "Fālam an nahu la ilaha illallah Sudah sering dibaca ya, waktu mutahlil Perhatikan situ ada kalam, kalam dari Allah fa'lam Maka ketahuilah Itu terjemahan Bisa juga diartikan Maka cari tahulah Pelajarilah Carilah ilmu Dalam bahasa Arab Ilmu itu bukan persepsi Beda, bukan wacana Ilmu itu sesuatu yang menancap di dalam hati kalau tidak menancap di hati Tidak disebut dengan Ilmu disebut Wacana Bisa bedain ya Ini kaji lama ya. Mal farq Bainal ilm ya, Wal isya' ya, Wal ra'i Itu perbedaan antara Ilmu dengan Asumsi persepsi Kalau Bapak, Ibu, Saudara Ikhwan villa Nonton di Youtube Nonton di TV, nonton di handphone Tentang suatu persoalan Misalnya Siapakah Al-Sunnah? Muncullah macam-macam Muncul aqidah sunnah itu Ash'ari Muncul satu lagi aqidah sunnah itu Salafi Bingung gak? Tapi itu jadi wacana Belum jadi ilmu Ya, masing-masing bawa dalil enggak? Oh, uh, masing-masing bawa dalil. Ya. Masing-masing mempunyai argumentasi yang kuat. Tapi kuat itu bisa diuji, ya. <tuh> Nanti aja, Pak. Maaf, Pak. Nanti aja. Ya, syukur. Waktu saya sebagai isado kan, Wah, harus diikhtinam ya, kita ngambil Padang Tarap ke Padang Tarok. Sungai Tarap. bukan Tarok. <laughs> Sungai Tarap. <coughs> Jadi lafaz fa'lam, fa maka carilah ketahuilah. Hendaklah engkau punya pengetahuan mengenai la ilaha illallah. Ini perintah surat Muhammad ayat 19. Dari perintah itulah muncul satu ilmu namanya ilmu akidah dan itu menjadi inti dari akidah imam-imam yang empat terutama imam kita imam Abdul Hasan Asyari yang empat itu Abu Hanifah Malik Syafi'i Ahmad bin Hambar Hanbal di zaman imam yang empat ini imam Asyari belum lahir. Jadi, jangan konyol bertanya, "Apakah Syafi'i ikut asyari? Apakah akidah Syafi'i asyariah?" Enggak, bukan begitu pertanyaannya kebalik. Siapa yang duluan hidup? Yang duluan hidup adalah empat imam, berarti orang setelahnya mengikuti imam ini. Nah, imam asyari kemudian merumuskanlah "La ilaha illallah". Tapi rumusan beliau ada dua ada untuk orang yang suka debat, ada orang yang suka mencari rasa rohani, spiritual, ruhani karena beliau juga punya guru namanya Imam Ruwaim dan Imam Junaid dua orang sufi yang muncul di kalangan salaf ini hati-hati nih bapak saudara sahabat nih ikhwan-ikhwan antum hati-hati, nanti kita yang membela sufi dituduh syiah hati-hati ya ntar ya Kitab punya mauqif, punya pandangan terhadap Syiah. Ada yang menurut kita kafir, ada yang menyimpang, ada yang dekat ke ahli sunnah. Namanya Zaidiyah. Itu pandangan kita jelas. Tapi nanti dipelintir, dipelintir Arozi dan CS membela Syiah. Itu. Padahal dia nggak paham yang dia omongin apa. Kitab belum baca. Ya. Kitab sebut nama imamnya dia nggak ngerti kitab imamnya. Jadi, nanti gak usah khawatir nih. Para ustadz tuh takut bertasawuf takut menampilkan ajaran tasawuf karena takut dituduh sesat. Ya. Padahal itu salah satu ajaran dari Imam abul Hasan al-Ashari ketika mengajarkan lafaz "La ilaha illallah". Ya. Satu kali Imam Abu Zar al-Harawi, penghafal dan periwayat Sahih Bukhari mampir di Baghdad di Baghdad ada kawannya namanya Darukutni Darukutni ngajak ketemu seorang imam namanya Bakilani. Bakilani ini murid dari Bahili, Bahili murid dari Ash'ari, Imam Ash'ari Imam Ash'ari murid dari Asaji. As Asaji murid dari Imam Ahmad bin Hambal Ahmad bin Hambal murid dari Imam Syafi'i. nyambung nyambung, kita ulang-ulang biar hafal saya dari awal datang ke Riau baca itu, tapi yang hafal siapa? hafal Tidak hafal juga gak hafal juga udah kita ulang, ulang, ulang ya? yaudah saya aja yang hafal ya, antum ingetin aja antum nikmati aja bakil Ladi ini beliau memodifikasi ajaran salaf dalam Kalam-kalam yang lebih tertata, yang kemudian dikenal dengan istilah ilmu kalam. Ilmu apa? Ilmu kalam ini dibawalah oleh Imam Abu Zarah Rabi. Jadi, dia mampir di Baghdad, dia pergi ke Haramain, Makkah, Madinah. Di sana, dia mengajar Sahih Bukhari dan dibarengi mengajar aqidah Al-Sunnah, Gurunya siapa dia? Imam tadi Abu Zar al-Harawi Bakillani Bakillani gurunya siapa? Al-Bahili Al-Bahili gurunya siapa? Ash Arif Abu Zar al-Harawi Meriwayatkan dalam Sahih Bukhari Dan itu riwayat Bukhari Bagaimana yang disebut La ilaha illallah Versi ahlus sunnah Dulu di di Jawi-jawi saya pernah bahas hadis ini Semoga ada lupa ya Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha harrama 'alan nar." Allah akan mengharamkan dari atas neraka untuk menyentuh. Siapa yang disentuh? Man qala ilaha illallah. Siapa yang membaca la ilaha illallah. Oh. Di sini ada teknik akidah Ahlussunnah warisan keruhanian lafaz setelahnya min qalbihi atau min nafsih yang dia baca dari dalam qalbunya atau nafsihi dari jiwanya jadi ada dua makom yang diterima baca la ilaha illallah ada orang baca la ilaha Allah tapi tidak diterima tetap dikejar oleh neraka, kenapa? karena lain di lidah, lain di kolbu lain di lidah, lain di nafs nah. kolbu itu itu wilayah batin manusia itu ada zahir, ada batin ada lahir, ada batin ada zahirnya zahir manusia adalah tubuh ini dan nafs, jiwa tubuh ini ujungnya syahwat jiwa ujungnya akal Saya bedakan berarti ketika nabi berkata yaitu orang yang baca la ilaha illallah dari kolbunya jika tidak sanggup sampai kepada kolbu cukup dari akalnya itu paham ya yang dari akal inilah yang diajarkan di madrasah-madrasah, di pesantren-pesantren, di, madrasah, madrasah, di, di zawiyah, di dayah, di surau dulu. Gak tahu sekarang masih apa tidak. Karena kita dengar juga ada madrasah tarekat tapi dia buat madrasah sekolah yang diajarkan akidah Wahabi. Uluhiyah, rububiyah, asma was sifat tarikatnya gak ada masalah tapi sekolahnya punya kurikulum nggak benar kenapa bingung mau cari kitab apa ikut kurikulum yang modern-modern dikit ternyata kurikulumnya bermasalah nah, bagaimana cara baca la ilaha illallah dengan akal Ya, dengan akal dulu baru pakai ya. mau kalau pakai kolbu datang ke surau sulut tapi teorinya ntar kita kasih Tenang aja Kelamaan, udah akhir zaman Udah banyak yang diruksuh Dulu Bapak harus datang ke kita Sekarang kita datang ke Bapak Dari akal, bagaimana cara Secara akal Akal itu sifatnya cuma dua nolak. Isbat nasi Itu akal Maka akal kita itu kalau ngeliat orang Wah, ini bukan teman saya. Oh, ini teman saya. Begitu, itu sifat akal. Benar gak pertama ketemu orang. Wah, kayaknya gak cocok nih. Padahal cocok karena akal itu dia punya sensor yang kurang gede. Di sini ada 10% persen. Di sini, padahal ada otak di sini di belakang yang empat puluh lebih gede. Ya, kanan, otak kiri lebih besar. Karena akal ini menolak dan menerima, menerima dan menolak. Ulama kita mentafsirkan dari lafaz. La ilaha illallah. Dibagi dua. Biar gampang. La ilaha menolak illallah menerima. Gampang gak? Nanti kalau dikasih sifat 20 kan kelamaan Ustaz. <laughs> Jadi kita kasih yang gampang. La ilaha. Apa arti ilah? La tidak ilaha Tuhan ya. Tuhan terjemahan basic. Terjemahan lanjut apa ilah? Kita kalau senang dengan seseorang kita bilang Allah tu ilai. Aku senang kepadanya, aku suka kepadanya. Maka ilah salah satu maknanya adalah yang disuka. Kalau orang Melayu dulu sama orang Minang itu kan bahasa mirip tujuh ke tujuh betul. sama tak? Betul. Betul. Ya, betul saya ke ke Palembang dulu buka manuskrip sama tiada yang dituju ke tujuh ada taksa di situ Syekh Fakhruddin namanya dia menulis terjemah ilaha begitu berarti tujuh tujuan maksud itu beda dengan tujuh Dalam bahasa Melayu lama Dalam bahasa Melayu lama Tujuh itu artinya suka Berarti maksuda Kalau maksud kan yang disengaja Yang diniatkan Jadi arti Ilah itu banyak sekali Tiada Tuhan yang disembah Satu apalagi lagi? hafal dihafalkan Tiada Tuhan yang disembah satu Yang kedua tiada yang dituju disukai. Itu mana tuh? Ada makna yang lain. La fa'ila illallah. Tiada yang berbuat mengatur alam semesta kecuali Allah. Allah sekarang lagi mengumpulkan kita di sini. Itu Allah yang bekerja. Hilangkan irodah diri kehendak, wah ini saya yang hebat saya yang soleh, hilangkan itu katakan, ini gerakan dari Allah, ini anugerah dari Allah, udah, dapat tuh la ilaha illallah tiada yang menggerakkan, tapi itu ketinggian, turun dulu tiada yang aku cinta kecuali Allah udah kalau cinta kepikiran gak, suka inget gak kalau cinta Ya, betul Cinta seseorang, Antum ingat gak? Cinta ahok Pak Ikhwan <laughs> Kalau kita cinta seseorang Kita kepikiran terus tinggal terus bawahnya Maka ciri-ciri orang Sudah cinta kepada Allah Sudah jatuh cinta kepadanya Itu sering melafazkan namanya Maka pelajar cinta itu Dipraktekanlah oleh guru-guru tua kita dulu Sebut namanya di kolmur Sebut namanya di kolom, siapa namanya? Al Allah, apa dalilnya? Ustadz, gak boleh zikir dengan Allah. Allah, Allah itu pendapat siapa? Kan pendapat Ibnu ya? gak ada dalilnya itu. Ibnu ngomong, "Allah itu bukan kalimat yang sempurna." Eh, bener gak, Ustaz? Apakah betul Allah bukan kalimat yang sempurna? Adakah kalam yang tidak sesempurna lafaz Allah? Oh itu bukan suatu kalimat, itu baru suatu kata Adakah di Quran kalimat begitu? Di Quran itu justru dalil yang dipakai oleh Ibnu Tainiyah Untuk mengatakan Tauhid Uluhiya Rasul Sifat, itu dalilnya apa? Surat, misalnya surat Luqman ya jika mereka bertanya Siapa pencipta langit dan bumi Katakanlah Allah Itu satu kalimat itu Katakanlah titik dua Allah Satu kata itu sama dengan satu kalimat Karena kalimat Allah itu Kependekan dari Jumlah sebelumnya Lafaz sebelumnya yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah dipangkas kalimat itu cukup Allah. Makanya dulu di surau-surau suluk itu orang zikirnya Allah Allah. Bidah apa? Masih bilang bidah? Udah ngaji mah saya masih bilang bidah. Ya enggak paham-paham juga berarti. Ya. <tuh> apalagi dalilnya sebutlah nama rokmu surat taghaubun yang 8 sebutlah nama Tuhanmu penciptamu siapa nama Tuhan kita Allah ayat pertama turun apa enggak <gak> apa nih ayo apa ayat pertama turun -ra bismi bismirobbik bacalah itu b jangan diartikan dengan itu taukid penekanan bacalah nama rokmu gitu arti aslinya cuma dalam terjemahan b itu diterjemahkan dengan padahal maksudnya bacalah rokmu siapa rokmu nama rokmu Allah itulah zikir awalnya nabi nabi awal-awal masuk guahirah itu zikirnya ikraq bismillah ismurrab Allah kalau di surau disebut ismuzad kalau dalam ilmu makrifat disebut ismul jalalah ya Ismul jalalah, disebut juga al-ismul al azam, nama agung jadi biar tidak disentuh oleh neraka minimal pikiran amalisan sejalan bisa gak? la ilaha illallah tiada yang berhak disembah tiada yang berhak dituju tiada yang dicinta, tiada yang perlu diingat tiada tempat bergantung kecuali Allah udah gitu, bisa nggak memasukkan makna itu harus pakai talqin zikir ini isyaratnya belum boleh nanti ada masa, talqin zikir jamaah begini dibolehkan semua tapi bukan sekarang Pak, masanya Kapan saya nggak tahu. Antum boleh ntar ngamalin boleh nanti, tapi nanti Pak. Nanti. Kapan nantinya? Innalillah yaqibul ilma intizaan. Allah tidak mencabut ilmu mendadak, mencabut ilmu di ulama dengan ulama banyak meninggal. Kalau nanti ulama yang meninggal baru kita bagi-bagi aja tuh zikir Ya baru dibagi-bagi zikir. Kalau sekarang ulama'nya masih hidup di sini masih ada surau suluk kan? Ya ngaji ke surau suluk lah. Ya belajar zikirnya, belajar ilmu nafsnya la ilah secara akal belajar jadi sekolah. Nah, jadi dua hal ini harus dipadu di pesantren kita belajar la ilah Allah dari kitab itu kitab dusuki ya. Mencarah aqidah sanusiyah hanya untuk menjelaskan la ilaha ilallah, nggak lebih, nggak lebih pak. Di surau ada nggak zikir laillallah tujuh puluh ribu? Ada kan? Ada tanya ke orang-orang suluk tuh. Itu ada di kitab dusuki pak. Tapi sayang orang-orang belajar kitab dusuki ya sekarang ngejek orang surau suluk. Ah ngapain zikir banyak-banyak? Tergila. gitu zikir hitung-hitung, lah dia belajar kitab di suki tapi kok nggak baca sampai selesai tanda kalau belajar kitabnya nggak beres jadi sekarang halus sunnah pun belum tentu beres halus sunnahnya Manhajnya belum matang mateng amat maka kemudian kita jadi kerepotan juga ya menghadapi yang begini maka perlu kita agak sedikit humble juga nggak usah jual-jual usah mahal ilmu-ilmu beginian nah. baca dengan lidah Pikiran kita mengatakan Tiada yang berhak Disembah kecuali Allah Sesuai pikiran dengan lisan Udah Allah jaga entar matinya. Baru sesuai pikiran nama lisan Tapi itu berapa Orang-orang yang zikir Dengan pikirannya Pikiran banyak pikiran Soh sohye. Antum pikir Kalau sholat pakai pikiran Sholatnya jalan-jalan Allahu akbar. Pikirannya jalan-jalan ya, -jalan pasti itu. Tapi kalau sholat pakai kolbu, kolbu cuma mau satu, maka kolbu tuh gak bisa poligami, Pak. yang bisa poligami, cuma ini. Jadi orang yang poligami itu banyak akal, itu emang akalnya banyak, gitu calon nih. Tapi kalau kolbu maunya cuma satu, gak mau yang lain, kecuali Allah. udah Bahkan Allah pun tidak rela di kolbu ini ada selain namanya Nama kita pun Allah tidak rela Aku, akunya dirimu Allah tidak terima Yang diterima cuma aku Allah Subhanahu SWT Cuma itu yang Allah terima Karena di Quran yang ngomong aku itu Allah La ilaha illa ana Hei Musa tiada yang berhak disembah kecuali ana Jadi Allah menyebut dirinya ana maka kita dalam zikrullah la ilaha illallah harus hilang si ana itu. Diri kita itu harus hilang. Kalau enggak enggak dapat rasa, Pak. Rasa apa? Kita nggak nyari rasa. Rasa menjadi hamba. Rasa menjadi hamba itu hilangkan cerdas, hilangkan pintar, hilangkan kesibukan duniawi. Itulah filosofi kenapa dulu orang kalau suluk itu pakai apa namanya di sini pak kades tutup pala itu bang sorban canggih amat bahasanya ya ada begitu pak dulu jadi ridaknya ini dipakai untuk di atas biar pandangannya tidak lebih daripada kakinya filosofinya begitu ya Nah, ini ini versi lain nih, karena kalau versi yang tadi dia bisa pusing di sini. Tadi <laughs> saya nyebut nama-nama kitab di sana tadi ya, bener ya? Taib jadi membacalah ilaha illallah dengan akal, artinya akal kita sadar bahwa kita sedang membaca. Itulah yang dimaksud dalam Al-Quran: "Janganlah kamu sholat sehingga kamu tahu apa yang kamu..." katakan maksudnya saya sadar saya lagi bicara, saya sadar saya lagi ngomong, saya sadar lagi membaca la ilaha illallah. itu kalau pakai akal ya imam asyari karena berguru kepada imam ruwain berguru kepada imam junaid maka dia dapat rasa yang lain kalau di sini kan capek la ilaha usap itu, lelah itu karena pikiran kita emang maunya banyak, mau ini mau itu, maka solat-solat yang pakai pikiran mau dia Ustad, mau dia Kyai. Kalau dia solat dengan pikiran pasti pikirannya jalan-jalan, ya. Maka solatlah dengan wajah tuh, dengan aku hadapkan wajah kolbuku. Kolbu itu maunya cuma Allah, Gak mau yang lain dia. dikasih ke yang lain enggak mau ter tambah keras tambah keras jadi kolbu itu ngambek tahu ngambek apa bahasa manggo, manggo. Ah. monggo apa monggo mojo bahasa jadi kolbu itu manggo bahasa arabnya koswah summa kulumukum lalu kolbunya menjadi kesat manggoknya manggo monggo. Kalbunya ngambek, kenapa? Dia dikasih yang bukan bagiannya Kolbu itu jangan diajak mikirin dunia, dia nggak mau Kolbu itu hanya mau menyebut nama Allah, menyebut asma Allah, gak lebih Nama Nabi gak lebih Bahagianya akal dengan berpikir Bahagianya kolbu dengan berzikir Bisa dihafal tuh ya maka, orang yang bisa menggabungkan dua hal ini, saya Dia bahagia sempurna, tapi di atas itu masih ada lagi Adam. Ada lagi, cuma kita nggak boleh buka ya. sampai ke kolbu. Boleh dibuka kolbu kerjaannya apa? Kolbu, kolbu itu kerjaannya dua, Pak, dihikam disebutkan. Iqbal, idbar mirip-mirip kayak akal. Iqbal menghadap, menerima. Idbar membelakang. Kalbu itu cuma maunya menghadap Allah. Kalau tidak, dia mengeras. Kalau dia menghadap Allah, maka dia jadi lentur. Disebutlah kolbu qalb. kalbu itu sesuatu yang lentur. Disebut nama Allah, dia tersentuh. Disebut nama Allah, dia merinding. Itu kolbu pak Si kolbu itu Kolbunya bergetar Merindingnya keluar Bisa begitu emang Itu rahasia Allah di kolbu Makanya Allah pandang Bukan kopiah Bukan saya begini Bukan saya pakai sarung Yang dipandang kolbu lagi ngapain nih Tapi karena Allah subhanahu wa ta'ala Maklum sama kita Allah maafkan juga lah kita ya. Yang nanti Bapak mau ikut majelis. Majelis apa? Majelis enggak semua majelis. Majelis yang menghantarkan kalbu kepada zikrullah. Maka kalau di surau-surau suluk, Pak, kalau kita ceramah itu pada merem semua, atau merem kan? Itu bukan tidur. Ya, jangan tersinggung kalau ceramah di situ. Itu biasa, itu standar. Ya. Emang begitu caranya. Nah, kolbu menghadap, membelakangi. Bagaimana cara supaya kolbu kita menghadap kepada Allah? baa nah. caranya Ini kalau dibuka ntar marah mursi, -mursi teman saya nih. Udah sampai situ aja dulu tanya jawab dah. Ya, cukup. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan ditanyakan. Ya. Jadi gampang masuk surga? Gampang di diharamkan neraka? Gampang. Tapi pikiran lawannya. Bacalah la ilaha ilallah, tolak selain Allah, hanya terima Allah di kita. Gitu. Teorinya gitu, Pak. Mau nggak ngamalin? Ya, pelan-pelan kalau bisa diamalin pagi 100, sore 100. Kira-kira begitu ya. Mau ya? Ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan.